Cek cek cek Halo guys Jumpa lagi seperti biasa Di channel kesanggih kita ini Kita bermain lagi seperti biasa ya Dengan modal receh Kita main game ada di provider Di bisa patah pocket gaming Dan disini kita main lagi Dan lagi di lagineko guys ya Dan disini langsung juga, Mantap cok Baru dengan 2000 kita start Kita kasih 10 putaran nih Kayak gini bentukannya nih ya Semoga skater Boset oh, nomor kita. Langsung dikasih 42000 Apakah ini pertanda bagus Semoga aja berbeda Soalnya dia awal-awal udah langsung dikasih Menang besar ya Empat ya Semoga bisa dapat menang besar menang besar lagi ya guys ya, ya. Nah kalau penasaran Dipentingin aja konten ini dari awal sampai akhir Jangan di skip-skip guys ya Ya di awal seperti biasa lah ya Atau uh, kenal posting -nope, kecil dulu Kasara bettingannya bettingan berapa ya Inter, Intinya tersarakan sama modal ya Kalau modal modal receh ya Main batch ribu Dua ribu bisa tuh Oke di sini kelar putarannya 10 putaran di weddingan 2000 Kita ganti betnya jadi 3000 rupiah Gas 30 putaran ya auto spin yang kedua guys ya Ini auto spin yang kedua ya guys ya auto spin yang kedua Semoga bisa jadi bagus kayak auto spin yang pertama ya Uduh itu telat terkadang cuy Wah, enggak sampai akhir tapi lumayan deh. Langsung saset 540, coy. Hmm, ini ini lane-nya ngegeser ke nyok ya. ya. Kalau ada wheel-wheel yang konek ya. Bukan gambar ya. wheelnya yang konek. Hmm, ini dari depan sampai nomor 1234. Reel 5, 5. 5 nyambungannya mantap. Nah, dapat langsung 540. Aduh, mantap banget coy, ya. Baru juga dua pola kita gaskan, emang terbaik nih, guys, ya mantap mantap mantap mantap cuan datang sendiri dengan sangat gampang aja di awal-awal langsung dikasih gambaran ini kita WD ini ya udah jelas ya udah balas malah kita WD sini cuma lantaran aku masih penasaran di awal-awal aja udah bagus mungkin agak lama lagi mungkin bisa nambah ya coba ya cuman nggak usah banget ya B3.000 B2.000 gitu aja ya ya terboleh satu lagi bisa boleh dong, udah tiga lumayan tuh. Oke okay, dapat beneran tuh. Aku habis Habis kita dapat sensasional dikasih frisbee malah. Mm, mantap dah. Oke. Okay. Kayak 12 belas, tujuh putaran lagi dan di sini masih pecah, masih nambah lagi perkalian jadi lumayan ini masih 22.000 belum yang gede gedenya yang kena ya oke dimulai kipas yang konek bagus mulai kipas yang konek ya lumayan tuh kalau kipas kipas onigiri daging pokoknya gak bergambar tuh lumayan ya Sembilan puluh empat ribu lumayan nambah nama profit udah satu sampai ribu. Bisa putaran, nyuma. Disini putih kail udah dua puluh dua mungkin nambah. konek hey dong, Poneka, Gambar lagi yang konek boleh ah, sih. Ah, nggak dapet. Boh, uh, mau gambar, mau angka, mau huruf, boleh sih. yang nih, konek Soalnya kali-kalinya udah gede deh, udah lumayan sih. Eh, hmm, daging ada nomor satu contoh. Wah, ya, gak dapet, cuman dapet. sama bungkus kayak doang Oke, okay, gak apa-apa. Kita dengan 160.000 ya, tapi lumayan, coy. Ya, berarti sini kita udah profit, profit, profit, profit, guys. Ya, 777.000 loh, Modalnya kita cuma 61.000 loh, 61.000 dengan modal main spin, spin manja dulu, jadi 20.000 naikin bet, eh, dapat jackpot. Kalau emang hoki, gak kemana, guys. Uh, ini langsung kali dua ya. <tuh> Ini untuk cuma kali 2 guys ya Ini untung cuman kali 2 ya Tadi tuh ya Coba kabar kayak kali-kali 6x7 kali Makin pusing ya Tapi lumayan-lumayan main lumayan, lumayan. profit ya Lakinnya kok gacor cerewet Lakinnya itu masih gacor Nah kalau kalian nonton dari awal semakin pasti tahu gimana caranya ya mana tahu cobain aja nih kalau yang kita eh, pakai tadi ya coba diterapin mana top profit kan kita nggak tahu dicobain aja cuman iya depositnya jangan menggunakan dana kebutuhan cukup pakai dana kenakalan ya, uang-uang lebih gitu ya 20.000 30.000 paling banter 100 lah ya oke dua putaran lagi tinggalnya di disini 3.000 bednya masih di sini udah dapat 790 hampir 800 ribu ya Modal 600 ribu cuman ya Dia emang jadi gak kemana guys ya 3.788 Masih penasaran aing cok Masih penasaran di sini Udah turunkan bet aja lah ya Turunkan betnya ya Kita lah ya Bet 2.000 Kita putar 30 putaran Quick yang biasa ya yang biasa yang biasa turbo ya. Oke. Okay. Uh. Waduh polosanjo. Sayang kali coy polosan kipas. Wah nggak ada nggak ada perkalian baru mau masuk aja juga robot lah ya eh, 43000 nambah lagi jadi 800.000 coy nice 1 juta bisa lah ya tapi juta bisa lah ya kita coba lah ya tapi di mencantai aja coy tapi mencantai baik lah ya yuk bisa yuk konekin yuk sisa 19 putaran lagi berhasil dibetingin 2000 rupiah ya guys ya Oh iya guys ya Dan seperti biasa disini Bahwasannya disini Cuma sekedar liburan semata Tidak ya, untuk ditiru ya guys ya Main secukupnya Seperlunya Jangan sampai jadi mata penjaraian Atau jadikan hobi Atau kecanduan banget ya Kalau boleh bosit Pakai dana kena Jangan pakai kebuluan perhari-hari Ah iya ya guys ya Bisa melihat ketatu uh, Asnya khusus ]nya putus tutup oh, atau sampai ujung itu oke, okay, 808 ya, saldo ya, mm -hmm. 810 810 mantap. Singkonek ke belakang, oke okay, nice. Kaya nggak ada perkalian, jadi bettingan 2000 ribu rupiah kita ya. 803 oke okay. konek oke okay, nice 7,98, turun lagi nih, 700 ribu ya Oke, kelar, di bettingan 2000, putaran 30-nya Disini masih... <coughs> Belum banyak yang berubah Nah, naikkan lagi bettingan 2000, gas 50 putaran Oke, langsung dikonekin ke limpas Tapi bettingan 3000-nya udah lumayan bacot ya uh, Perkaliannya langol terus <coughs> Hmm, kan baru dibilang kan sekaliannya pasti nomor enggak dua itu pun satu jadilah <tuk> oke okay, nice belum main nih B3000 nih ya musuhnya besar ya 48 putaran lagi di sini nambah lagi 21.000 dan di sini udah jadi lagi lah parah musuhnya lagi ya nah, kan seponnya kosnya daun ini udah ada wheel cakep sih dong tambahin lagi dong please profitnya genapin sejuta gitu kek oke okay, cantik lastnya konek nice jacknya juga ya keempat sepuluh ada sepuluhnya gak ada di depan sekedar dua 38 putaran lagi 900 ribu udah bisa jauh sih okay, 10 tonet tapi di sini aku masih ambisius ya masih pesimis masih pesimis dapetnya satu juta kalau bisa dapat kenapa enggak kita coba dulu coy. <tuk> namanya kita coba ya nggak ada yang tahu kalau coba kita coba coy. oke okay, di sini 300 -30 -30 lagi naik ya 900 ribu scatter oke okay, dapat kan kedua lagi dapat nih oke okay. ini fix satu juta nih guys ya fix satu juta kalau pecahnya tuh kali empat pecahannya mana waduh juga juga ada yang pecah memang kebangetan kalau yang dipingin-pingin ya kali dua eh kali 14 sorry sorry 14 huruf aja gak masalah sih 52 ribu jadi kampung terus oke okay, nice 135 lagi Nah lagi lagi lagi Nah 400 kita mantap Habis nah, auto spin ini Nggak cabut. Makasih banyak untuk kalian semua bosku yang udah nonton tadi awal sampai akhir ya Jangan lupa guys ya dibantu share-share nya Like dan komen juga ya Semoga kalian dapetin cuan juga Menggunakan pola trick dari saya ini Semoga bermanfaat ya guys ya Ingat Sekali lagi aku ingatkan disini cuma sekadar dibuang semata ya yang 3 putaran lagi di sini dapat 167 dan totalnya 1.200.000 ya ada 1.500 jo. <tuh> Mantan teman-teman, teman-teman. Oke okay, last pin Connect oh, guys ya. Oke. Okay. Thank you banget ya. Kita bakalan jumpa lagi di sini di slot WAG ya. Sampai jumpa sama waktu. See you next time dan bye-bye. Thank you guys ya.